Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya Di video kali ini saya share ke kalian semua Yaitu cara memblokir semua panggilan nomor asing di WhatsApp Ya, ini sangat berguna buat kalian yang ingin menolak panggilan dari nomor yang tidak dikenal secara otomatis di WhatsApp Oke, silahkan simak videonya Dan buat kalian yang belum subscribe di channel ini, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu Terima kasih Oke, untuk memblokir semua panggilan asing di WhatsApp di sini kita memerlukan sebuah aplikasi, yaitu WA Call Blocker. Sebelumnya saya sudah mereview aplikasi ini ya. Kita buka saja aplikasinya. Kemudian di sini tentukan untuk tema hitam ataupun putih. Kita pilih Start. Kemudian izinkan untuk aplikasi ini untuk mengakses notifikasi. Di sini kita pilih WA Call Blocker. Kemudian izinkan akses notifikasi. Kemudian kita izinkan. Kemudian kembali. Kemudian kalau ada penawaran seperti ini, kita tolak saja. Oke, berikutnya di sini untuk menolak atau memblokir semua panggilan dari nomor asing, di sini kita pilih saja unknown number. Jadi, untuk semua nomor yang belum tersimpan di HP kita, tidak akan bisa melakukan panggilan di WhatsApp. Sekarang saya coba untuk melakukan panggilan. Oke, untuk panggilan secara otomatis akan tertolak ya. Kita coba sekali lagi. Nah, semua nomor asing akan tertolak secara otomatis untuk panggilan telepon di WhatsApp Oke, dan tentu saja buat kalian yang tidak suka dengan panggilan orang lain yang belum tersimpan nomornya Tidak akan menerima panggilan tersebut Oke, mungkin siap saja untuk video kesempatan kali ini, semoga bermanfaat Terima kasih banyak sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh